Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yo WhatsApp guys, balik lagi bersama gua Adi di channel Si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 Hari ini game Free Fire kedatangan skin Evogan terbaru M1014 Grimflam Draco nih cuy. Tanpa berbahasa basi lagi Markibor. Mari kita borong. Anjayanto. Oke kita hilangin dulu dua hadiahnya yang agak nggak penting ini ya kan. Langsung kita Spin alah, udah sini bau baunya nggak hoki sama sekali nih cuy, alah, neh, mantap, yuk yuk yuk bisa lah ini, alah, ini udah sih tingkat kehokian ada, iya dap nah, dapat kotak lagi. Nih ah udah tadi udah ini loh udah diem loh astaga nah ah bagus bagus udah udah satu kali Spin terakhir nggak ada hoki hokinya Anjir sum bagarina ah ngeprank nih kayak nyanyi ngepreng ah ya udahlah ya oke kita skin Evogannya udah dapet kita beli tokennya dulu nih cuy. Yo, kita pergi ke shop ya kan? Kita bakar-bakar diamond, otw miskin. Tokennya dijual sama kayak ya Evogan Evogan token lainnya lah ya. Eh kebalik, token Evogan lainnya. Brand. Kayak mana nih efek malam hari atau Ah udahlah, kita gas. Mungkin untuk apa ya? Beli-belinya token ini gua cepetin aja kali ya. Karena memakan waktu lumayan Panjang nih cuy, jadi uh, sekuel lah. mantap sekali mantap. ini lah I can't find the transcription for the audio you provided. Please provide the audio file. oke okay, kita coba lihat dulu nih udah berapa terkumpulnya token 1284 uh, masih kurang sih ya udahlah kita upgrade dulu ya kan ini level 2 level 3 anjay Yanto. level 4 eh, bentar jangan di-invite dulu ya kan kita maxin dulu nih okay. oke efek firing efek kill Level 6 kita gasken saja saudara-saudara. Oke, tinggal satu level lagi nih buat dapetin emote spesialnya. Udah. ya kurang 200 lagi nih. Kita jangan lupa kita pakai token diskon ya kan, tiket diskon. Walaupun ini ya tetap aja siapa yang nggak mau diskon-diskonan gitu kan? GM Free Fire aja suka yang diskon Apalagi kita Oh belum cukup kah? Oh kurang 100 lagi anjir Kita beli 10 atau 11 aja gitu ya Jangan lupa Diskonnya Ini tangan-tangan Hoki nih Nah Nah kayaknya nggak cukup sih Kurang berapa sih? Bentar. 20 lagi anjir di next day. 20 lagi kita beli. Ntar kita total-total ya ini ya. Kita habis berapa nih dapetin plus dengan uh, nge-maxin Evogan M1014 inilah. Di akhir video kita ya rangkum aja gitu. Oke, kelebihan dua nggak apa-apa. Akhirnya, Max juga nih, cuy, Dapat emot eksklusif. Ntar, kita pakai dulu nih. The next day, anjay, eh, kita coba emotnya, cuy. Waduh, um, ya, nggak sebanding dengan diamond yang dikeluarin sih, tapi ya isokelah lah, ya. Anjir. Gila mantap kali. Mau, mau eksperimen enggak? Kan? Tahu Renul itu ada di room tuh. Oh. Mau, mau ikut room mau ada Renul tuh ah, di. Ah bolehlah. Yuk kita gabung sana aja lah ya. Room dialah tuh. Bentar, bentar, bentar. Apa ini langsung ketawa anjir? Jadi tadi diinfit Bang, Bang jangan yang bicara ya Bang Oke kita udah di Pulau Tunggu nih. Yuk kita pamerin orang global cuy. sini-sini. aduh, ada naga nih Bang. Eh pamir, hahaha, hahaha, Ini hahaha, hahaha, nih hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, tidak kelapa, soon, nih. Aduh Aduh Oke kita udah masuk Di dalam gamenya nih cuy Ya Kita cobain lah Incip-incip uh, rasa statistik Dari Evogan M1014 Grimflam Draco nih Kita turun ah Di andalan kita, Rumah kita Bima Sakti, nggak tahu kenapa ini suka kali aku turun sini ya kan tapi kalau turunnya pakai apa nih motor atau apa ini berasa lambat loh enakan turunnya itu pakai parasut sumpah ngarahinnya juga enak Iya emang emang gimana ya turunnya jelek kali emang ke depan satu sekuat ya Tuh Aduh, aduh nge-freeze, anjir Oke, okay, MP5 Ya, ada step Aduh, si adek Kok misah itu dari temennya itu Sayang, harus kita balik ke lobby kan Eh sih Oh, ada shotgun boleh kali. dadah. Dada, dada. Mana lagi temennya? Temennya di mana cuy? Oh di atas ya. Oke. Okay. Aduh, udah HS 104 itu tapi ya nggak knock Yuk yuk yuk yuk majuin aja yuk. Wes sisain weh. Ah, kenok semua kan? Ah, udah kelar. Untung ada gua. Udah? Waduh, kita belum dapat shotgun panjang nih, cuy. Yuk kita cari-cari dulu ya kan. Tau mana buntik. Kalau dicari aja susah, kalau enggak dicari ah berserakan tuh senjata tuh. Pas 3. Dianggurin loh nah, di Ini di mana? Ini pik sepi kali. Nah, ada orang di rumah oh, ada orang, kah? Iya kah? Help, help. Ah, gas. Bentar, bentar. Aku ada molotov nih. Eh, molotov bom lah, udah dibom, dia turun anjir. Perkiraan yang sangat eh, nol, waduh, kita belum dapet nih. Shotgun panjangnya, cuy! Aduh, salah, salah tekan anjir. Tuh, tuh, ada orang tuh. Deng, daheng, daheng, itu ada orang tuh. Wewewewew, sisain lah. Kalau ada shotgun panjang, uh, kabarin kabarin lah. bentar bentar. Aduh, nggak ada lagi. Uh, udah konok ya? Bentar, bentar, bentar. yuk deketin aja, yuk, yuk, yuk. Waduh, nggak dapat dapat nih shotgun panjang. Ke mana nih musuh udah tinggal 16 lagi. Nah, akhirnya ada tuh. Oke, kita cobain damage nya kayak mana ya kan? Yuk, gas Eh Iya, ada orang di depan. No satu. <coughs> We, we, we, we. We, aku mau cobain skin baru. Anjay, ama ah, mabar lah, mabar. Oh, ini depan nih. Uh, eh, kukira masuk. Uh, ah apa-apa lah, lumayan lah. Nope. Jadi rumput kau dek. Uh, animasinya bisa kau tengok <tuk> ya. Bisa jok. kalian lihat ya, emang the best lah. cuma apa ya reloadnya itu berasa lama Anjir kalau demak sama red of firenya ya ya hampir samalah sama shotgun inkubator yang merah ya kan cuma efeknya dan lihat tuh lihat uh gila sih mahal kali habis banyak aku tadi aduh nih musuhnya tinggal dikit lagi ini kayak mana orang-orang nih nembak lah aduh agak nge-freeze eh tuh ada orang tuh atas tuh ntar ku cari posisi dulu ya sabar bang eh belakang ada eh eh santuy tiba-tiba ada orang nih depan gua. aduh gak lihat anjir Pantesan di atas Victoria, ada ternyata. Nah, uh, oh, uh, oh, uh, oh. adeknya garang kali. Lama anjir, majuin bang! Iya, uh. gila efek hitnya, cuy! Keren, keren, keren! Bentar, bentar, bentar, eh. Anjir yang pakai AWM, sorry, sorry, sorry. AWM atau uh, atau itu, bareta Anjir reloadnya lama loh, sumpah. Berasa banget ini. Satu hit setengah darah orang nggak tuh. Ini yang pakai Wm yang Yang mana, anjir! Kutungguin bang hai, ah, hai, zona sakit anjir Eh yang di Yang di lawan kalian tadi udah rata kah? kagah Oh, Mas, ada yang kau lawan tadi satu orang nih. Nungguin kau, Dek. Nungguin kau. Ah, bunuh sajalah aku ikhlas aku. Bunuh saja. Bunuh saja. Sepertinya kau ada dendam pribadi. Nih. Ya, Mas, aku udah santai. Oke, mari kita total-total, cuy. Kita nge-spin plus nge-maxin Evo Gun M1014 ini tuh Dari tadi tuh kita habis berapa diamon Awalnya diamon gua ada 16.234 Terus setelah di Garena Tinggal 3.965 Berarti kita sudah menghabiskan diamon sekitar 12.269 Wah murah banget Nih gue saranin kalian jangan tiru adegan ini ya Kalau nggak mau dihapus dari kakak keluarga kalian Untuk skinnya keren, OP dan mahal Oke okay, mungkin cukup segini aja untuk video kali ini Jika kalian suka gue borong-borong kayak gini lagi ke depannya Bisa kalian like dan komen di bawah See you on the next video Bye-bye